Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala bahaya, Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbal 'Alamin Gimana kabar teman-teman semua Semoga lancar ya Yang sakit semoga segera diberikan Kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang belum bekerja semoga dapat pekerjaan Ya kan teman-teman sekalian Dan jangan lupa untuk senantiasa Berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jadi kita harus tawakal setelah kita berusaha agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Oke okay guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ramai yang tak pernah dengar tentang revolusi burok di baitul Maqdis Ustadz Auni Muhammad. Kita nak belajar lagi kepada Ustadz Awni Muhammad macam mana istilahnya sejarah ataupun bisa dikatakan di sini revolusi burok. Burok ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj nah teman-teman semua langsung saja kita upload videonya let's go oke okay, guys jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe tazgira ustaz linknya di deskripsi ya dalam banyak-banyak yang kedua untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi dalam hidup kita ada banyak hal. Ada perkara yang melibatkan akidah. Ada perkara yang melibatkan ibadah. Ada perkara yang melibatkan mu'amalah. Ada perkara yang melibatkan munakahat. Ada perkara yang melibatkan jenayah. Ada perkara yang melibatkan pendidikan ekonomi. Hatu kita ambil hak ringkas. Akidah. Dalam bab akidah, Islam, Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ni, ada orang percaya Tuhan tu tiga. Tuhan tu berkeluarga. Tuhan tu bentuk macam ni. Tuhan mengambil rupa macam ni. Tuhan dipatungkan macam ni. Tuhan diedolakan macam ni. Tuhan dirupakan macam ni. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling tepat? Inilah Quran ajak. Kulhuallahu ahal. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mahu ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ni betul. Hak tiga betul, lingkup lah aku rasa jenis lidah berjelir yang ini, Tuhan nak betul, paling ikut jadi Tuhan mengajak satu, bak ibadah pun sama cara nak mengabdi, cara kita nak beribadah yang paling tepat ni, Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi orang lain pun beribadat, ada cara dia, ada kaedah dia, ada ritual dia tapi hak terbaik, ni jadi ikutlah hak ni, semua bidang tu untuk memperkuatkan Lepas tu nak beza hak dan batil macam mana Kan dalam Quran banyak cerita Cerita Nabi-Nabi tak berhenti Allah. Cerita Nabi Nuh Dengan kaum dia Nabi Nuh tu sikit saja pengikut dia Hak penentang dia ramai Walaupun penentang dia tu ramai Pengikut dia sikit yang hak, hak mana Yang batil, hak mana Hak batil tu Pengikut Nabi Nuh ke penentang Nabi Nuh Hak batil Penentang dia hak batil Walaupun ramai, tapi oi, oh, duduk lawan Nabi. Walaupun ramai duduk sembah berhala. Maksudnya, bila mereka ni dihukum, mereka ni salah. Jadi, hidup kita jangan pilih hak salah tu. Maksudnya, hak sembah berhala tu salah. Hak lawan Nabi itu salah. Jadi, hari ini jangan dah nak pergi bersekonkur dengan geng penyembah berhala. Geng, hak lawan Nabi. Betul, geng, betul. hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duduk di Nabi Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme. ...mengagongkan keduniaan, lupakan ibadat, lupakan syariat, lupakan kerohanian, lupakan akhirat. Jadi nak pilih yang mana? Nak pilih lawan Nabi Hud ke? Pilih Nabi Hud. Mari Nabi Saleh, ada cara dia. Mari Nabi Lut, ada cara dia. Mari Nabi Syu'ib, ada cara dia. Mari Nabi Ibrahim. Semua tu Allah tunjuk. Hamana hak, hak mana batil. Bukan dia kira kuantiti banyak sikit. Kualiti. Hak mana Allah hukum, Hak itulah. Hak teruk. Hak mana Allah hukum, Hak itulah. Kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus. Kita hari ini, Alhamdulillah, Kalau nak kira patuh Allah hukum, Lama dah. Betul. Allah. Berhala zaman Nabi Nuh ada lima orang je. Berhala zaman kita ada berapa? Lima orang ke? Lima ribu ke? Lima puluh ribu? Patut nak hukum, Hukum sini. Zaman Nabi Lut, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan zaman kita laki-laki perempuan perempuan, laki binatang kambing lembu semua, dia bantai. kalau lepas tu nak hukum inilah, Allah kita lagi teruk sebab apa yang Quran cerita semua penyakit tu akan mari semua, akhir zaman akan mari himpun sini jangan sangka iblis tu bodoh, jangan sangka dajjah tu bodoh Allah create mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Millennium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia. Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman Allah. berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Mereka tak akan kekal dengan statik-taktik yang lama. Nampak tu? Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dah kehabis lapang raya ni? Oh, azan dah, tak apalah. Tak apa khabiat ni. Raya yang ketiga disebut Rosh Hashanah. Ruh Hashanah sama juga Islam. Kita sabut setiap satu Muharram. Ah. Satu Muharram awal hijrah. Tahun baru dalam kalender kita satu Muharram. Ruh Hashanah ni tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka menyambutnya pada bulan yang ketujuh. Walaupun tahun baru mereka sambut pada bulan yang ketujuh. Bulan ketujuh, Isan, Iyar, Syivan, Tamuz, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut satu dan dua Tishri. Satu dan dua Tishri mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hashanah tahun baru. Tahun ini juga dikenali sebagai Yom Haddin. Bagi orang-orang Yahudi. Yom Haddin bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini, mereka semua kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh. Asal Yahweh ini Yahwah lah. Yahwah. Yahwah. Ha, jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain Yahweh tu Tuhan sebenar kita sebut Allah Allah ni tak betul Padahal sama saja sebenarnya mereka yang tak memahami kembali tahun baru lah secara mudah mereka akan sambut pada tahun ni juga dikenali sebagai hari Sangkala hari Sangkala Sangkala ni apa? Trompet. Yang kita sebut sangka kalah kala, tu lah. Terompet ah. hari Sofa. Hari ditiupkan sangka, sangka kalah. Bukan sangka kalah, hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni, ritual keagamaan mereka, mereka ada tu kan? Aha. Hak trom jenis trom macam okay, okay. trompet be bengkok-bengkok tu. Itu trom trompet ritual, trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah, keh terompet lah jadi revolusi buruk Dulu. Tentu kita ingat revolusi, pernah dengar tak revolusi buruk ni? Dia resolusi buruk macam ni. Dulu waktu hak awal-awal dulu tu, orang-orang Yahudi diberi, diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan. Tembok ratapan. Tahu dinding ratapan, hak satu-satunya kawasan hak tinggal ya. dulu. Hak lain hancur dah, hak tu lah hak tinggal. Tembok ratapan, tempat Nabi tambak buruk dulu. Jadi mereka pergi situ duduk menangis. Duduk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi, kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pergi duduk baca kitab Taurat tu, Duduk hanggup-hanggup kepala tu kan. Pakai topi, rambut jaling pakai itu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi kelonggaran tu siap bawa dah. Bawa benda itu lah. Pompeng, pompeng, pompeng. Di situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambak balik. Orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ini mau pernah dengar tentang revolusi buruk nih yang pernah berlaku di bumi baitul Maqdis Oke okay. okay, kembali. Allahumma salli ala nabi Muhammad. Dan selesai guys. Dan itulah tadi ya penyampaian daripada Ustadz Auni Muhammad berkenaan dengan hari raya yang ketiga umat Yahudi guys. Yaitu bisa dikatakan apa ya di awal. Tahun Islam yaitu satu Muharram seperti itu, guys. Dan disitu ada hari pengampunan, hari pengadilan, dan lain sebagainya, ya. Dan pernah juga terjadi, ya, tentang judulnya tadi, yaitu Revolusi Buruk di Baitul Maqdis. Dan saya juga baru pertama kali tahu, guys, ya, tentang Revolusi Buruk di Baitul Maqdis ini, ya. Dimana saat ini juga menyebutkan bahwasannya orang Yahudi itu meratapi di sana, di tembok Ratapan seperti itu, membaca Kitab Taurat dan lain sebagainya, lalu ada kejadian ya, dimana. Orang Yahudi ini membawa trompet itu ke situ, sehingga pergaduhan terjadi dengan umat Islam seperti itu, guys. Ya, nah, semoga mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Oni Muhammad berkenaan dengan Revolusi Buruk di Baitul Maqdis dan juga penerangan-penerangan yang mana masya Allah ilmunya ini saya baru tahu, guys, istilahnya dimana orang Yahudi itu mempunyai ada tiga hari raya. Kalau tidak salah, ya, Ustadz Oni yang pertama kali mengatakan tadi di awalnya di menit-menit awal dan beliau mengatakan hari raya ketiga yaitu hadirannya di tanggal 1 Muharram Seperti itu guys ya Tapi kalau di bulannya orang Yahudi Itu ada di bulan ketujuh Seperti itu guys Ya Allah Oke mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Ya apa-apapun Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong dan support channel ini Dan senantiasa kita doakan guru-guru kita guys Ustadz Auni Muhammad Ustadz Badrishya Ustadz Azharid Terus Ustadzullah Khairi dan ustaz-ustaz yang lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi mereka, ya kan? Dah dari mereka ini kita dapat belajar, Guys. Meskipun hanya di dalam YouTube Ustadz Samsul Debat dan banyak ustaz-ustaz Malaysia yang lainnya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Mungkin itu saja video kali ini, guys. Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa dan kesalahan itu kebodohan daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>